kepercayaan itu tadi yang berat pak. kita kasih contoh salah satu display cocok ya sudah lanjut apapun kulit bangunan sudah kelapa sawit di Malaysia itu sudah Cuma saya awal pertama emang mebel, Pak. Jadi saya kerja mebel 3 tahun sudah nukang baru keliling. Jadi punya kita kerja tuh dapat uang itu bikin bikin keliling, Pak. Pengen nyoba kerja lain itu seperti apa ini. Di pabrik itu eh, ada stres sepatu berapa tahun namanya, Pak. Karena saya kerja tak niati badah, ya, Jadi orang-orang yang tak panggil sini bukan orang-orang yang orang yang, senior, yang meter tukang-tukang saya 18 orang itu termasuk yang tukang paling lima orang. Saya itu pernah ngocek loh, Pak. Di Tanjung Balai Karimun, terus di Batam itu, loh, Pak. Suka saya di sana, itu pernah, Mbak. Mau ya, Pak. Jadi, pernah menderita. Jadi, saya itu memang awal dulu saya di pondok, Pak. Enam tahun saya mondo di pesantren ini. Hmm, saya tidak pernah ada kemungkinan masalah, tidak cocok atau apa, Pak karena ya sudah lama lah Pak 16 tahun loh Pak. Jadi saya yang lihat itu aja sudah tahu Iya sudah sudah pakai di situ. Pak. Ya. Kalau interior kan di hotel Pak. Ya. Apalagi pernah kerja di TP itu walah-walah ninggal di Surabaya paling paling detail itu TP tujuan pelasa. Paling mahal paling elit. Jadi customer itu menang atas semua oh, Saya itu nyurpe lewat di daerah kupang NTT Tahu-tahu ya di dipilih itu pak Zaman Markum Oh iya pak Ini pak saya ada proyek Bikin perumahan di NTT Darawi bobo sana mas Oke pak saya Kalau masalah perjalanan nanti saya yang ngatur Yang jelas saya cocok kerjaan kamu Tak serahkan kamu kamu desain sendiri Oke pak siap Bisa gitu mas Jadi ada ini 150 unit gitu. Bikin satu unit dulu Untuk display ya, jadi sopa itu satu, satu rumah itu bisa tiga bisa empat. kadang yang ngerjakan kapal, joknya kapal itu, pak. kapal laut. Eh, eh, kapal laut itu, itu joknya kalau ganti semua ya, pak. Kalau seperti bang, seperti apa itu biasanya ganti. Eh, eh itu biasanya kalau ganti manajer, itu ganti warna pak. Ya kadang kita kerja sama-sama jeporo pak. Kalau mintakan orang pesan untuk restoran pakai kayu ini melamin gitu, saya ngontek dari Jepara. Oke. Kepercayaan itu tadi yang berat pak. Tak kasih contoh satu display cocoknya sudah lanjut itu aja. Kemarin produk 24 puluh kamar ini, minta dua bulan saja pak. Ini kesian orang ini. Ini dua kamar. panjangnya ada tujuh meter 9 meter itu. Ini dua kamar saya ngerjakan ini. Ini pak Bisa berapa gitu? Saya hitung persiduan persis sekian. Nanti persis gambar kalau tidak persis gambar tidak terbayar. Nah, kalau interior seperti ini pak, Masih gambar, ngasih ukuran tinggal berapa gitu. Kadang-kadang ya -kadang cuma bawa gambar seperti ini pak, bikinkan. Nanti pakai Oscar apa? Imbitek. Ya, misalkan ini Kejaksaan Yogyakarta. Harapan saya ke depan ya semoga saya selalu bisa membantu orang lain ke aja. Kalau masalah kerjaan itu kan cuma saran Pak yeah. Kalau masalah rejikan urusan Tuhan Kita bisa membantu orang lain sudah sepenuh Pak Bagi saya begitu Kalau masalah usaha itu besar kecilnya itu kan Juga kadang tergantung dari kondisi alam Pak yeah. Semakin banyak saingan itu pengusaha itu semakin purat Pak Karena apa? Kalau kita buka mahal banyak saingan tidak laku Kalau kita buka murah ya kita tidak dapat untung apa-apa, ya kukut lama-lama jadi makanya saya ini transparan sekarang profesional saya itu yang penting kerja tuh untuk sedikit yang penting untung kita bisa bertahan saja pak terima kasih pak sudah datang ke ke gubuk saya semoga bermanfaat bagi semua karena ya cuma saya bisa nih cuma bantu inspirasi lah itu ya. bukan kalau uang saya sendiri tidak punya terima kasih <tuh>. pada MPTEC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh